Pada Majlis kita Insyaallah. Semoga Allah berkahi, semoga Ustaz diberkahi Allah Amin. Saya ada dua soalan. Apa hukum bagi individu Islam bermain pelaburan forex bila jual beli apapun nama transaction entah ini ada mengandung tiga maka dia haram. Pertama zul aniaya dua gharar gambling judi ketidakpastian tiga rish tipu cuba tanya yang pakar forex ada tak yang tiga ni atau salah satu daripada tiga ni zulm aliyya gharar gambling judi ketidakpastian dan rish tipu bila ada jauhkan. Kita selalu minta barakah. Salamatan fiddin, wa afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilm, wa barakatan fil rezeki. Tak ada barokahnya. Tenang hidup ni kita minta barakah. Bagaimana cara menghilangkan rasa was-was dalam kita beribadah, berilmu? Allahu akbar. Sudah keluar angin atau tidak? Sudah keluar atau tidak? maka berilmu, orang berilmu dia tak ragu kerana dalam hadis dikatakan jangan engkau batalkan sembahyangmu hatta tasma'an sultan sampai engkau dengar suara atau kau cium bau selama tak ada suara, tak tercium bau tak batal siapapun berbincit, satu masjid ini mengatakan kau batal, kau batal, kau batal tidak batal tak ada suara tak tercium bau kerana ada yang tak bersuara baunya luar biasa naga <laughs> berilmu la ilaha illallah cuba baca pangkal ayatnya fa'lam annahu la ilaha illallah fa'lam berilmu dulu itu tajuk kaji kita petang tadi dengan Uh, sahibul Fadilah Ustaz Azhar Idrus Istiqamah dalam berilmu Saya sampaikan empat Istiqamah Istiqamah dalam Ukuwah, istiqamah dalam amal Istiqamah dalam menjaga amal Istiqamah Tapi beliau sampaikan tambahan Istiqamah dalam ilmu Maka bila ada majlis-majlis ilmu hadir, Alhamdulillah Malam ni melimpah ruah Mudah-mudahan kita istiqamah sampai anak cucu insyaAllah Sila ustaz jelaskan Sejak belakangan ini Ramai kaum wanita yang haid masuk adalah dalam masjid, bila kita tegur... ...mereka marah balik buat tak tahu. Macam mana itu Ustaz? Perempuan yang haid, maaf, yang uzur... ...maka dia tidak boleh melakukan... ...pegang Quran, bawa Quran, baca Quran... ...solat, itikab, tawaf, puasa, tujuh. Buka kitab al-fiqhul islami wa adilatuh syekh wahbah suhaidi. Jadi bila perempuan ini ingin dengar tazkirah di mana? Itulah maka masjid-masjid itu ada halaman. Ada masjid-masjid itu biasa. Maka dipasanglah di situ skrin. Ada suara. Dia duduk untuk perempuan-perempuan. Nah ini gunanya. Maka yang membina masjid dia mesti faham. Uh, kalau tidak maka naudzubillah mana dalilnya perempuan tak boleh bezakan antara almarru dengan almuksu almarru lalu lalang sana tak ada jalan sini tak ada jalan ada rumah di sini dan ada kedai di sini maka perempuan air lalu berjalan ya tapi almuksu menetap tidak ini mimbar nabi ini mihrab nabi lalu kemudian ini rumah nabi Nabi datang mendekat kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Nabi? Nawilini al-khumrah, hai Aisyah, tolong ulurkan aku kain. Nabi tak keluar. Mengapa Nabi tak keluar? Dia khawatir i'tikafnya batal kerana ia sedang i'tikaf. Aisyah tidak masuk ke dalam. Mengapa Aisyah tidak mau masuk ke dalam? Dia sedang haid lalu bagaimana jalan keluarnya Aisyah mengulurkan tangannya tapi badannya tetap berada di luar itu jendela, pintu tingkap, maka tangannya masuk ke dalam Aisyah pun takut memasukkan tangannya ke dalam, apa kata Nabi, tanganmu tidak haid Aisyah saja takut nah ini dalil ulama nak tanya apa hukum kita bagi mayat orang kapir apa hukum kita bagi mayat orang kafir kepada anjing? Huh? Mayat orang kafir kita bagi kepada anjing. Bagaimanapun juga dia manusia. Maka orang kafir itu terbagi dua. Ada namanya kafir harbi, kafir perang ada namanya kafir zimmi, kafir zimmi dia bayar jizyah, dia bayar daribah untuk keamanan dia berada bersama kita man aza zimmiyan faqad adhani, siapa yang menyakiti kafir zimmi sama dengan menyakiti aku, kata Nabi Oleh sebab itu kafir harbi perang, bila orang itu disebut kafir harbi, dua لا ينحكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم Bila mereka mengusir kamu dari kampung halaman kamu, mereka membunuh kamu, maka dia kafir harbi. Bosnia, Slobodan Milosevic, itu kafir harbi itu. Sebab dia mengusir orang Bosnia dari Serbia dan dia membunuh orang Islam. Uh, Israel itu kafir harbi perang. Akan tetapi kafir zimmi yang hidup bersama dengan kita maka antawar buat baik waktu situ ilaihim bersikap adil. Apa hukum kita duduk satu rumah dengan orang fasik? Siapa itu orang fasik? Orang yang dengan sadar melakukan perbuatan dosa. Dia tahu itu dosa, tapi dia terus. Buat. Itu fasik. Yudilubi kasira banyak yang disesatkan Allah. Wayah dibih kasira banyak yang diberi hidayah oleh Allah. Siapa yang disesatkan Allah? Wama yudilubi ilal fasik yang disesatkan Allah orang yang fasik. Jangan dekat-dekat orang fasik. Nanti kita ikut pun tersesat. Orang fasik ni mungkar, orang mungkar itu mesti kita tegah. Manara am minkum munggaran sesiapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyaghirhu biyadih, robah dengan tangan. Fa illam yastati, kalau tak mampu fa'bilisani dengan lidah. Fa illam yastati, kalau tidak mampu fabi qalbi dengan hati. Wadzalika athiful iman. Itulah lemah-lemah iman. Apa hukum jawab azan dalam tandas? Haram shallu allah ila illa allah illa allah oh haram Bahruf. tak boleh sebut nama allah dalam tandas nabi tak jawab salam tiga kali assalamu ya rasulullah dia assalamu ya rasulullah dia assalamu alayka ya, As ya, As ya lepas tu baru nabi keluar wa jangan kan menjawab Membawa cincin pun Nabi tak mahu. Cincin Nabi dikelingking tulisannya Muhammad Rasul Allah. Ada lepas Allah. Bila dia nak masuk ke dalam tandas, dia buka, dia letak. Ha, baru dia masuk ke dalam. Lepas tu dia keluar, ada. Kita jangan. Di tangan hilang, apa lagi di lepas. Benarkah Imam... Bin atau bintikan anak angkat kepada ayah angkat, hukumnya haram dan berdosa kerana dikatakan menipu nasab. Bagaimana pula jika semasa ijab kobul? Nih kita cut dulu. Ada beberapa pertanyaan. Muhammad Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad turun ayat. Maka nama Muhammadun abal adimirjalikum. Muhammad bukan bapak kamu. Walakin Rasulullah dia adalah rasul utusan Allah. Wa dia adalah penutup para nabi. Dulu, dulu di pintu makam nabi ayat itu yang ditulis. Sekarang diroba ayat lain. sekarang ayat tak boleh bersuara keras-keras sebab ada orang yang ya boleh. Dulu ayat itu yang ditulis di atas makam nabi. Muhammad bukan bapa gang maka turunlah ayat odohum li abaihim pakailah nama bapa dia bapa kandungnya akhirnya tidak lagi dipanggil Zaid bin Muhammad Zaid bin Muhammad tapi dipanggil Zaid bin Harisah Zaid bin Harisah anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam Bagaimana jika semasa ijab qabul Wali menyebut nama pengantin dengan bin kepada ayah angkat. Adakah sah nikah pernikahan itu? Jika tidak adakah hubungan suami itu dianggap berzinah? Mana sah beza antara Fatimah binti Abdullah dengan Fatimah binti Abdul Somad? Kalau Abdul Somad anak saya. Memanglah anak sulbi saya anak kandung saya anak biologi saya tapi kalau ini bukan maka kita dah tipu dia man rasulana fala siapa yang menipu bukan golongan kami kata nabi sedangkan menipu buah aja nabi marah nabi masukkan tangannya ke dalam makanan ya sahibat taam ai penjual makanan mahadha apa ni kata dia asabagul matar kena hujannya Rasulullah bila yang basah ni nampak di luar busuk tentu tak laku apa kata nabi man ghasshana fa laysa minna siapa yang menipu bukan golongan kami bila ada ancaman menunjukkan itu larangan begitu dalam kitab usul fiqh at tahdid lit tahrim ancaman menunjukkan haram kalau haram tak boleh dilakukan kalau sudah terlanjur terbuat bagaimana akad ulang balik wali dua saksi ijab qabul lelaki aku nikahkan engkau dengan fulanah binti fulan dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah. akan datang jangan cuba-cuba nak pakai bin-binti-bin-binti bin, tipu dusta bohong sekali dusta sekali bohong akan ditutupi seratus dusta seratus bohong pertama bohong ayah dia lepas itu bohong-bohong dusta-dusta hidup dari segala dosa adalah dusta maka jangan sampai kita berdusta pihak yang mengatakan kita tak perlu berqasidah, beryahananana, yahananana, yahananana. Ya tak perlu puji nabi berlebih-lebihan sebab nabi tak suka umatnya memuji melampau. Cukup sekadar berselawat sikit-sikit aja itu. Sikit-sikit tadi. Datanglah sahabat memuji nabi. Dipujinya nabi. Apa Nabi marah? Jangan puji-puji aku. Pergi sana. Tak. Apa Nabi? Sakata watabassama. Nabi diam dan tersenyum. Maka itulah dalil. Hadis riwayat Tirmidhi. Sakata watabassama. Itulah dalil ulama membuat puji-pujian. Datanglah Imam Abu Ja'far al-Barzanji. Dibuatnya syair Barzanji. Orang di Terengganu masih baca Barzanji. Anda baca, baca. Abu Tadiul ja Imr lah, abis mezatil Aliya, Mustadr Raufiyyah al Barakat ya ma ana lagu waaula. Abu Jafar Al Barzanji lahir di Madinah, belajar di Al Azhar Kahera pada masa Turki Utsmani diangkat menjadi mufti Yaman balik ke Madinah menulis syair al-Barzanci Habib Umar bin Hafiz menulis syair Adh-Dhiya'ul Al-Busiri ini Kairo ini Iskandaria dia tinggal duduk Iskandaria dia buatlah syair namanya syair burda. Maula ya salliw wa sallim daiman abada ala habibika khairul Maka syair-syair ini dibaca tiap-tiap malam saya hadir di majlis Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki di Rosayfah di Makkah Al-Mukarramah lepas baca kitab haa, munsyed. Munsyed? ha munshid mana munshid tafadhal munshid tafadhal mendengar syair itu lembut hati kita masyaallah